Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat datang kembali Di youtube channel Channel kode Di kesempatan kali ini Saya Akan mencoba berbagi Tutorial Menjawab Pertanyaan dari Komentar di Video saya jadi di kesempatan kali ini saya mau mencoba tutorial cara clone project laravel dari github mau ngeclone atau mau kalian yang download file laravel ya project laravel jadi buat pemula yang pertama kali Jalankan project Laravel. Bisa simak dan ikuti caranya. Langkah demi langkahnya, di sini saya mencoba pohon project dari salah satu forumnya di grup ini yang konsol. Jadi, boleh digunakan plan. Ada pun alat tempur yang disediain Usahain, Usahain jangan di skip Disimak Boleh diulangi lagi hmm. eh, Langkah demi langkahnya Biar enggak hmm. Salah paham Salah langkah. Nanti ada Kesalahan-kesalahan Saya coba bantu cara Memperbaikinya Tapi sebelum lanjut eh, Boleh dukung channelnya Biar saya semangat berbagi tutorial ini khusus buat programmer yang pemula. Sama, saya juga masih pemula, masih belajar. Oke, langsung saja kita ikuti langkah demi langkahnya. Adapun alat tempur yang disediain. Di sini kalian harus install dulu komposernya nah, Silahkan kalian install dulu komposernya Karena saya sudah terinstall Jadi saya skip dulu Setelah kalian menginstal komposer saya pakai ya buat terminalnya nih oh, atau kalian juga bisa pakai visual studio disini tersedia juga ini juga harus terinstal ya di PC kalian lalu jangan lupa exam TV nya juga durasi video ini pasti bakalan lebih lama karena uh, saya nggak bakalan skip mungkin ya, ya mudah-mudahan aja bisa ngebantu <laughs> ada sedikit ilmu yang kalian raih dari konten saya ini ya buat eh uh, perintahnya kalian juga bisa temukan di web saya ya kalau misalkan nanti enggak paham di sini nah ini saya pernah bikin tutorialnya dalam bentuk teks perintah-perintahnya kita coba langsung buat download download yang sudah install git sama komposat kalian bisa download Jeep karena saya menggunakan Jeep base jadi saya ngeclone. Kalau kalian download pasti filenya tersimpan di folder download ya. Karena saya ngeclone saya simpan di file khusus di sini ya. jika kalian berkelompok uh, atau menjalankan proyek darafel di sini uh, akses internet juga diperlukan ya bisa oh kayaknya ada umat Salah, eh, pemirsa, saya klik saya. coba cloning aja ya Sipun di air putih, sederhana aja kayak gini kan bisa ini di clone ini proses download ini bisa tergantung dari kecepatan internet kalian kalau internetnya stabil mungkin lebih cepat Nah, udah 100% kita close aja. Nah ini filenya silahkan di klik lalu klik kanan di file tersebut, hit besar lagi. langsung gunakan perintah kompos sering masing-masing masing-masing masing ayo kelas dulu tidak ada respon yang kita download tadi jalankan perintah komposer oh. install diperlukan kita tunggu karena dari nah ini juga ada sih tutorialnya di sini di bawah tapi <tuh> kan eh, kadang ada juga yang juga ngebahas tutorialnya di bio di review ya kalau misalkan nggak ada kalian bisa cek di websitenya ini ini sudah tersedia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 ketika kalian eh melakukan perintah komposer install ini ada yang gagal kalian bisa tepikkan ulang komposer update tinggal enter aja karena ini sudah berhasil jadi kita langsung lanjut ke perintah selanjutnya kita salin dulu ya ya langkah selanjutnya kita buka uh, ini visual studio atau kalian bisa pakai super text bebas sesuai kebutuhan aja kita upload projectnya ya. ini selain pakai git kalian juga bisa pakai terminal sini ada pengennya kalian nyamannya gimana aja. Nah ini ini contoh file ENV nya kita cloning caranya masih di sini ya masih kita buka. kan perintah ini aja. Okay. Nah, ini sudah. Jadi simpel ya. kita rubah databasenya nya sesuai dengan nama database ya, kita masuk dulu ke lokaikos jangan lupa aktifin exam nya maaf ya agak lemot <tuh> tapi tetap mencoba berbagi tutorial semoga bermanfaat aja baru namanya eh uh, sekolahnya atau mau DB sekolah bebas kalian Ini kan nama database nya sekolah. Kita samakan di sini sekolah. Kita save, Control S. kita jalankan perintah sampai masuk lagi ke git yang tadi masuk nah, cek kita cek nah ini kita migrate uh, database kalau PDO ini kan impor di sini ya kalau misalkan Laravel kita jalankan perintah ini ya ini lagi secara otomatis termigrasi nanti ke sini Oke udah sukses nih nah, ada juga nih yang ketika apa melakukan migrasi error itu sering terjadi error ya mungkin projectnya itu pasti masih pakai laratnya yang terdahulu gitu solusinya kalian tinggal copy aja misalkan file yang errornya biasanya berwarna merah ya atau nanti saya buatkan tutorialnya di web ini buat dokumentasi daripada nanti musik-musik di Google ada yang cocok nanti saya coba buat bikin tutorial kalian tinggal copy file yang errornya lalu searching di Google Tempelin di sini aja sekarang kita cek terimikrasi sudah ada ya, ini login ya tips dari saya ya uh, kadang kan enggak semua proyek tuh masih dokumentasi kayak gini ya jadi bingung nyari user buat login caranya kalian bisa masuk ke database terus di sini ada sinar di sini ada user di sini kalian bisa temukan user buat loginnya ya user link emailnya ini password oke okay, langsung kita coba buat melihat tampilan dari banyak ini ya. punya mas hidayah kita jalan jaringan sama PC nya agak lemot sih jadi nikmatin aja nggak bisa bermanfaat ini peteri 4, 2, 1, 5, Oke, okay. mungkin cukup sekian ya tutorial yang bisa dibagikan di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Mas Terima kasih sudah berbagi sesuatu ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat boleh dukung channelnya biar saya tetap semangat <guruh> betul begitu karya waktunya tapi keluar hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh